Les Law, Tentunya Baiklah para sahabat Les Law, Dimanapun kalian berada untuk mengawali Perjumpaan kita di siang hari ini Tentunya kita menunggu Vitamin cidukan bahagia Dari idola kita Les dan Bilar kita gungganan ke kabar pertama, persahabat, ya ada ugahan Lesti kejuaraan terbaru di guys pribadinya. Persahabat, ya sekali muncul, Dedek Lesti tentunya menyuruh kita semua untuk belanja nih, aduh. nggak <gak> apa-apa, kita melihat kebahagiaan terpancar dari laut wajahnya Dedek Lesti mudah-mudahan selalu sehat dan selalu diberikan kebahagiaan. Amin, ya robbal Alamin singan tersebut juga telah diripos kembali oleh akun Lesla lovers underscore pada ada sebuah kalimat caption yang dituliskan yuk yang mau samaan kayak Dedek gelis Hayu di sweep up di GS Dedek gelis ya Happy shopping tuh para sahabat ya yang mau samaan dengan Dedek Lesti silahkan sweep up kita doakan saja mudah-mudahan Dedek Lesti selalu diberikan kesehatan dan selalu diberikan kebahagiaan. Ke kabar berikutnya, kita lihat juga di sini ada unggahan spesial membuat kita ketawa bahagia kembali. Persahabat, ya, yang mana sebuah percakapan komentar di akun pribadinya, Papa Daniel, persahabat Ya, tentunya di situ ada komentar Rizky Bilar yang mana mengingatkan kepada Kak Nova untuk besok ingetin. Papa Daniel mau sama orang ngatanya persahabat yang masa didek di follow anak ya enggak aduh Memang luar biasa bengek tentunya ada jawaban dari Kanova nggak ada yang tau Ki tadi udah dites nggak bisa mau bangunin Papa takut persahabat yang nggak ada yang tahu Sandi HP nya Papa Daniel persahabat yang memang luar biasa Tentunya percakapan komentar dari adik kakak ini membuat kita semakin bahagia dan bangga mudah-mudahan Selalu diberikan kesehatan dan kekompakan terus untuk keluarga Rizki Bilar maupun Lesti tentunya Postingan tersebut juga telah kembali oleh akun Leslar2324 Ada kalimat caption juga yang dituliskan Obrolan adik kakak di ayah ya Obrolan adik kakak di grup keluarga X mudah mudahan saja selalu diberikan kekompakan untuk kita semua Selalu support, selalu doakan yang terbaik untuk keluarga Leslar Selanjutnya kita lihat juga, di sini ada sebuah kabar spesial dari Bang Rico Val, persahabat ya. Yang mana ketika diwawancara dan ditanya persahabat ya, apa kado spesial dari Bang Riko untuk pernikahan Lesti dan Rizky Jilat. Kado spesial itu adalah doa yang diberikan oleh Bang Rico yang tulus, persahabat ya. Mudah-mudahan Leslar menjadi keluarga yang sakinah mawada waroma, dan selalu rukun akur sampai kakek nenek nanti bersahabat ya Itulah harapan dan doa spesial dari Bang Riko Mudah-mudahan doa terbaik dari Bang Riko selalu dikabulkan bersahabat ya Dan kita aminkan doa baik untuk Lesti dan Rizky Bilar Postingan tersebut juga telah diunggah oleh akun Lesti Bilar Jarni Kalimat caption juga dituliskan dalam postingan tersebut. Amin bang, makasih doanya untuk kesayangan. Semoga abang Riko Fad juga cepat dipertemukan sama jodohnya ya. Dan kira-kira seperti inilah gambaran Les Larkids nanti. <laughs> Perhatikan bersahabat ya, postingan foto di bawah ini luar biasa. Memang tentunya membuat kita semakin bangga dan bahagia aja. Kebahagiaan juga selalu mudah-mudahan diberikan kepada Lesti dan Rizky Bilar. Dalam postingan tersebut tentunya banyak sekali dibanjiri komentar dan respon dari para fans Salah satunya dari akun Sari7092 Mengatakan dalam kolom komentar, amin Semoga doa-doa Bang Riko, Allah ijabah dan doa baik pula ke Bang Riko, amin Luar biasa persahabat yang support yang tulus dari fans selalu memberikan Tentunya doa-dukungan juga untuk Lesti dan Rizky Bilar Berikutnya kita lihat juga para sahabat, ya Ada unggahan dari IGS nya Kak Nova Yang mana Kak Nova mengunggah sebuah kebersamaan Rizky Bilar Bersama Ayah Kejora ketika di momen-momen spesial Lamaran Lesti Bilar para sahabat, ya Ini adalah kedekatan Bilar dan Ayah Kejora Sungguh tentunya membuat kita bangga para sahabat, ya Calon mantu dan tentunya calon mertua sangat akrab Para sahabat, ya kita lihat bahagian terpancar dari raut wajah keduanya ketahuinya membuat kita semakin bahagia, para sahabat, ya doakan yang terbaik mudah-mudahan rangkaian acara pernikahan Lesti dan Rizky bila selalu diberikan kelancaran dan kesuksesan. ke kabar selanjutnya para sahabat, kita lihat juga di sini ada unggahan terbaru dari IGsnya Bang Bensi Kumbang para sahabat, ya baru saja mengunggah sebuah postingan TikTok Papa Daniel bersama Anaknya Kanova persahabat ya luar biasa. Ada sebuah kalimat yang dituliskan lewat caption juga oleh Bang Benz. Tiktok kan bisa, Opa, tapi ngefollow follow Pilar gak bisa. Wow. <laughs> Apakah drama semalam akan berlanjut, persahabat ya follow nggak follow nih? <laughs> Tentunya kebahagiaan kita dapatkan juga dalam postingan ini, persahabat ya. Alhamdulillah. Keluarga Rizky Bilar tentunya terlihat sehat dan bahagia. Mudah-mudahan kebahagiaan selalu diberikan kepada keluarga Lesti maupun Rizky Bilar. Kita masih menunggu cedukan vitamin terbaru selanjutnya. Para sahabat, mudah-mudahan ada kabar baik. Ada kabar bahagia yang diberikan oleh idola kita? Tentunya tunggu saja tetap pentingin channel ini biar kalian tidak ketinggalan kabar dan informasi terbaru seputar Lesti dan Rizky Bilar. Mungkin itu informasi di siang hari ini bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar. Bang ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.